Oke okay, selamat pagi sobatku walaupun ini sudah siang tapi saya tetap ucapkan selamat pagi agar semangat kita itu tetap selalu semangat pagi kita hari ini bakar-bakar jagung -bakar manis Jagungnya kami ambil di pekanan belakang kantor atau tanam-tanam jagung di pekanan belakang manfaatnya salah satunya ini kita bisa gunakan cemilan di setiap jam istirahat. Seperti ini ekspresi kalau kita kepanasan. Ini ibu Nining Niu lagi malu-malu bu Au. Nah yang ini ibu Friska kebetulan dia lewat di depan tempat kerja karena stok jagung manisnya kita banyak maka kita ajak dia makan kayu bakar Maksud saya makan jagung manis sobat. tukang bakarnya lagi fokus bakar jagung Rencananya di pekarangan depan ini Kita mau tanam lagi tanaman cabai Kita manfaatkan lagi pekarangannya Dan hasilnya kita gunakan untuk memperbagus tempat kerja Oke sobat Terima kasih banyak Langsung mengikuti kegiatan kami pada ke kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh